Hai Brosis, I hope you guys doing great Besok tuh aku mau servis mobil di dealer Suzuki Dan kebetulan banget nih Ada diskon jasa servis Untuk booking service Hamin 1 Tuh, ada diskonnya kan Kalau gitu langsung aja deh, aku telepon Halo, selamat siang Halo, selamat siang Suzuki Indo Bali Trada dengan WTODM selamat bantu Mau booking untuk besok, untuk servis bisa? Bisa, uh, dengan ibu siapa saya bicara? Atas nama Grace? Dengan Grace kalau besok kami ada promo itu untuk jasa dan spare part sampai dengan 10%. Oke, okay, jam 10 ya. Baik, Ibu Kris, saya konfirmasi kembali untuk booking service besok jam 10 pagi ya. Oke okay, deh, terima kasih. Well, brosis, see you tomorrow. Yuk, brosis, let's go! Mau servis, Pak. Oh, mau sudah safe, booking, ya. Yeah. Oh, sudah booking. Okay. Sudah. Maaf, sebentar, Bu, ya, mengganggu. Iya. Yeah. Saya cek dulu, Bu, ya. Hmm. Oh, aman. Sip. Oh, ya. oh, iya. Oke, Bapak Bu, ya, kami kasih nanti kalau sudah selesai ya. Makasih ya, Pak, ya. Oke, makasih, Pak, ya. Pak. Saya mau lihat oh, iya. dulu saja. Oh, ya. makasih ya. Yes, aku sudah diajak keliling sama Pak Yudi Ternyata mereka punya enam tempat untuk servis dan 4 diantaranya dilengkapi dengan lift untuk menaikkan mobil ketika di diservis Yang menarik, tempat perbaikan ini cepat nih brosis Jadi kita nggak harus nunggu lama Setelah diservis, mobil juga mendapatkan perawatan cuci kendaraan Oh iya, dealer Suzuki ini punya fasilitas emergency call yang 24 jam di semua daerah untuk penanganan mendesak Gak cuman itu brosis, dealer ini juga punya fasilitas body repair di body repair ini ada beberapa bagian pengerjaan yang meliputi spray booth dengan cat water base, mixing room, star part room, primer atau epoxy dengan pengerjaan yang memakai dry sanding. Wah banyak ya brosis. Eits tunggu dulu pasti ada yang lain lagi nih. Guys kita tiba di. Ketok. Mm -hmm. dia narik jadi ya, pak? ketok, jadi kalau biasanya dengar ketok magic seperti itu iya, iya, iya. nah ini teknologinya beda, beda jauh. Iya. kalau ini apa nih pak? nah ini kalau misalkan nabraknya parah gitu uh -huh. ya, sampai casusnya yang kena, okay. makanya di sini namanya tarik casus. jadi kalau rangkaian ini semua sudah, kita masuk ke poles, bagi. poles juga kita buat ruangan seperti ini, karena juga kita nggak mau nanti setelah dipoles, ya kan lagi terkontaminasi, panelnya disini, Pemeriksaan akhir, magis. Oke. Okay. Kita juga ingin konsumen ya memanjakan konsumen lain. Dan umum kami layani hmm. sama all uh, brand. Brand apapun ya pak ya. Brand apapun. Gak harus layani. Suzuki itu, brosis. Betul. <laughs> Sekarang langsung aja kita masuk ya pak ya. ya kita Saya tuh lihat-lihat di dalam. Nah, ada mobil-mobil apa juga terbaik, gitu? Selanjutnya ada Pak Halo Pak. Abip ya. ini tim penjualan kami. Jadi, Mbak Grace nanti bisa tanya-tanya terkait kendaraan dari kamu. Siap. Kalau gitu langsung aja ya. Kita langsung cek kendaraan. Silakan. Oke. Silakan. Tapi saya izin, ya. Mbak Grace. Saya ada harus yang harus saya lakukan. Oke. Okay. Silakan. Papi, tolong okay. ya. bantu, Pak tolong dibantu bantu, Mbak Grace. Ya. Siap. Terima kasih ya, ya, Pak ya. Nah, ini Mbak Grace. Ini uh, mobil terbaru dari Suzuki. Oh, ini ya XL7 ya? Iya, betul. Ada unit test drive nya nggak nih Pak? Nah, kebetulan kita udah ready unit test drive ya. Ah. Magris mau coba? Mau kalau ada unit test drive-nya langsung aja kita test drive. Oke, okay, mari kita coba test drive-nya. Oke, okay, deh. Pak. Batris, okay. sekarang kita ada di dalam Suzuki XL7. Mm -hmm. Oke. Okay. Jadi sekarang kita udah nggak pakai kunci, kunci manual lagi. Ya, nah, okay. kita pakai smart key. Dan di sini ac udah AC auto climate control. Ini bisa uh, dipanasin juga ya? Betul. Ada jadi ya? Uh, AC untuk Suzuki XL7 udah dilengkapi dengan heater atau pemanas. Oke. Jadi di sini ada uh, ventilated cup holder, hmm. fungsinya untuk naruh minuman supaya uh, dingin ya. Betul. Terus ini teknologinya mirroring ya, Pak ya? Ah, betul. Di sini kita udah dilengkapi dengan e-mirror. Hmm. Jadi e-mirror itu ketika mobil ini dihidupkan uh, secara otomatis E, kamera depan sama kamera belakang akan merekam semua kejadian jadi aman halus. ini juga HP bisa e, layarnya bisa kelihatan di layar ini ya karena dengan teknologi mirroring itu ya betul langsung test drive aja apa kita? oke okay. untuk brosis yang Adventure soul ini cocok banget dan untuk family car juga oke okay, ya pak ya betul dan ini bener-bener loh mesinnya halus banget nyaman ya, nggak ada nyaman, hentakan iya. sama sekali ya <laughs> begitu kita langsung balik ke dealer aja ya. Sepertinya mobil saya sudah beres nih servisnya. Oke siap. <laughs> you have arrived at your destination. Nah brosis, tadi katanya mobil aku sebentar lagi udah bakalan beres nih. Dan sekarang aku lagi di ruang tunggu dan aku mau nyobain jajanan tradisionalnya. Permisi bu, Grace. Oh iya pak. Mobil sudah selesai servis ya. Oke. Okay. Nah, bisa langsung lakukan like, pembayaran di kasir kemarin saya. Baik ibu, terima kasih ibu, ya. rumah servis di tempat kami. Iya, terima kasih. Bu. Well, brosis, semua urusanku udah beres. Gimana? Informasi tadi menarik kan? Sekarang brosis sudah tahu one stop service yang recommended. Well, Grace pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!